Hello, selamat sejahtera cikgu-cikgu sekalian Untuk dalam video ini, saya nak terangkan sedikit cara kita nak meletakkan kandungan pengajaran dan pembelajaran di dalam Google Classroom sebab saya perhatikan ramai yang uh, main letak saja di dalam you know, uh, bahagian kerja kelas ni tanpa susunan yang betul dan menyebabkan kekeliruan Bergantung kepada cara anda uh, menyusun kelas ini. contoh kalau kelas saya ialah kelas 1B dan dalam uh, kelas ini saya mempunyai pelbagai subjek. Dan saya akan boleh susun mengikut subjek macam ini. Ataupun kalau saya hanya-hanya tumpukan kepada satu subjek. Contohnya kelas 1B, BM ataupun Bahasa Melayu. Unit-unit uh, ini akan menjadi unit 1, unit 2 dan sebagainya. Contohlah saya gunakan uh, contoh ini ialah satu kelas untuk semua subjek. So saya buat satu kelas B tapi saya akan hasilkan ruang untuk setiap subjek tersebut supaya ibu bapa dan juga pelajar mudah untuk uh, melihat bahagian-bahagian yang berkenaan. So contoh sekarang saya ada BM dan matematik saya nak tambah lagi satu saya tekan buat atau create dalam bahasa Inggeris. So tekan topik. Tambah topik seterusnya contoh science dan bahagian science ni akan keluar. So anda boleh drag and drop susun dia di mana-mana yang sesuai sekarang contoh kalau di bahagian saya ni masih kosong anda boleh tambah lagi kerja contoh uh, bahan pengajaran bahan pengajaran saya galakkan anda untuk uh, bagi tajuk yang sesuai untuk lebih mudah difahami kalau nak merujuk terus kepada buku teks lagi bagus tapi kalau boleh tajuk tu lebih khusus contohnya uh, topik 1 Unit 2 contohnya lah So bagilah arahan sedikit supaya lebih jelas Contohnya topik ini merangkumi Objektif 1 dan 2 contohnya lah Ataupun nujuk buku teks Muka surat 1, 2, 3 contoh Kalau anda ada hasilkan bahan contohnya slides Ataupun bahan bacaan, nota dan sebagainya Just tambah di sini Boleh hasilkan pautan, file semua tu dan then siarkan. Ataupun publish. So, dia akan keluar ke atas ni. So, just drag ke bahagian science. And then susunlah uh, mengikut subjek. So, kalau saya tengok contoh di BM ni. Kalau kita tengok contoh yang BM ni. Kita selalu uh, mula dengan nota. Lepas tu video kalau ada. Lepas tu baru tugasan. So, kalau boleh susun ikut. Uh, you know, topic. Dan juga urutan tu. Supaya lebih senang nak ikut, boleh alright, so itu sahaja untuk uh, panduan ini, so kalau boleh jangan terlalu berselerak lah kalau boleh susun ikut uh, topik dengan lebih kemas itu sahaja, terima kasih kalau uh, ada yang berminat nak tukar bahasa dalam Google Classroom boleh rujuk video saya yang di bawah ini, ok, baiklah